Selamat so, sore teman-teman, hari ini kita akan mulai berkuliahan kita. Silahkan dinyalakan kameranya ya. Hari ini kita AWS Global Infrastructure. Kalau overview-nya ada dua, tentang AWS Global Infrastructure dan AWS Service and Service Kategori. Ada yang sudah membaca materinya, teman-teman, tentang AWS Global Infrastructure sama AWS Service and Service Kategori? Di AWS Global Infrastructure, kita akan kenalan dengan tiga terminologi ya, AWS region, availability zone sama edge location. Ada tiga ini yang perlu kita kenal. Lalu kalau ini kita mengidentifikasi layanan-layanan AWS, kita kenalan dengan kategorinya terus di kategori itu tuh ada layanan apa aja. Itu dua bahan kita. Nah, ini untuk AWS global infrastructure kan tadi kita harus kenal dengan tiga minimal tiga terminologi Terminologi yang pertama itu tentang region. Tujuannya, si AWS ini pengen uh, membangun layanan cloud computing yang fleksibel, kemudian reliable, scalable, dan secure. Nah, ini yang diharapkan oleh orang-orang yang pakai layanan AWS. Jadi, sesuatu yang fleksibel dan uh, kemampuannya tingkat tinggi itu ya high quality global network performance. Untuk kita kenalan dengan infrastrukturnya. Di sini teman-teman bisa lihat di website aws.amazon.com tentang Global Infrastructure Map. Kalau diklik, nanti kita bisa lihat di sini, saat ini, kalau di modul kita belum sebanyak ini ya, regionnya. Kalau sekarang itu, AWS itu sudah punya 26 region, regionnya. Kemudian ada 84 availability zone. Tempat-tempatnya seperti ini, teman-teman. Dicek di websitenya ya. Ini yang biru-biru, ini adalah region-region yang sudah ada. Termasuk di Indonesia sudah ada ya, di Jakarta ini, 2021. Kemudian kalau yang kuning-kuning masih coming soon, akan ada. Kalau lihat di sini memang regionnya cukup banyak ya, sampai ada 26. Jadi dia tersebar di seluruh dunia seperti ini region-regionnya. Nah, setiap region itu dia punya availability zone. Kita balik ke slide ya. Apa sih yang namanya region? Region itu lokasi fisiknya, teman-teman. Jadi, dia di seluruh dunia, AWS, ngebangun klaser-klaser data center. Nah, inilah yang disebut sebagai Region. Setiap region, dia akan terdiri dari dua atau lebih availability zone yang terpisah secara fisik dan terisolasi dalam sebuah area geografis di regionnya itu. Ya, nasi availability zone itu dia akan terdiri dari satu atau lebih data center. Kalau mau lihat gambarannya seperti ini, teman-teman, satu region seperti ini dia punya. Kalau di gambar ini ada tiga availability zone, ada ini ya, EWS 1 EUS 1, EUS 1 ini ya, berarti ada tiga. Kemudian dia punya data center. Availability zone-nya itu, kalau dari regionnya EUS, ini region ya, EUS 1. Availability zonenya yang ada ABC-nya. Nah, ini ABC itu nunjukin dia punya tiga availability zone. Di dalam availability zone ini dia ada data center. Data center, data center. Biasanya ada tiga data center. Ada banyak data center, tapi biasanya sih tiga, seperti itu. Nah, di dalam data center ini ada server-server. Server-servernya server itu banyak sekali, ratusan ribu. Kira-kira puluh -kira ribu sampai puluh ribu ya, kalau di modul kita. Pokoknya ratusan ribu lah, ratusan ribu data center seperti itu. Nah, ini yang diperkenalkan di AWS Global Infrastructure. Jadi kita tahu ada region, Kemudian elemen yang kedua, ini elemen yang ke satu region. Elemen yang kedua, availability zone. Di dalam availability zone ada data center seperti ini. Lalu elemen yang ketiga, AWS Global Infrastructure itu ada tiga ya. Region, availability zone. Yang ketiga ini adalah edge location. Nah kalau edge location ini adalah lokasi fisik atau point of vision. Tujuannya supaya memampukan penggunaan edge computing, caching, dan memiliki konektivitas ke AWS Global Infrastructure. AWS Point of Present ini biasanya terkait dengan layanan AWS CDN, Content Delivery Network, yang namanya AWS CloudFront. Nah, si CloudFront ini akan menyimpan konten sementara di Point of Present. Jadi, ngambil dulu konten dari region asalnya, misalnya kita naruh di Eropa gitu ya. Nah itu diambil dan kita posisinya misalnya di Indonesia. Nah, maka kita ngambil dulu dari region Eropa seperti itu ya. Nah nantinya konten kita akan ditaruh di point of presence ini. Jadi kalau yang di Indonesia mau mengakses, dia dijadi dicariin titik yang paling dekat gitu ya, supaya lebih cepat dapat kontennya, latensinya juga makin kecil ya, makin rendah. Nah, ini fitur utama dari AWS CloudFront buat ngirim konten ke pengguna akhir dengan latensi yang lebih rendah. Seperti itu, jadi teman-teman bisa mengenal ada tiga uh, elemen yang perlu kita tahu ketika belajar AWS Global Infrastructure Region, kemudian availability zone, sama edge location, atau point of Presence. kemudian layanan-layanan. Ya, teman-teman, udah diperkenalkan juga sih kategori-kategorinya dari awal-awal pertemuan kita. Yang mendasar sih layanan layanannya ini ya, compute, networking, sama storage. Kalau infrastrukturnya tadi tiga ya, region, availability zone, sama edge location. Ini adalah kategori-kategori dari layanan yang uh, diperna, dimiliki oleh AWS. Kalau yang dikotakin seperti ini, ini adalah yang difokuskan di uh, cloud foundation kita, materi kita fokusnya. Jadi ada compute, Cost Management, Database, Management and Governance, Network and Content Delivery, Security Identity and Compliance, sama Storage. Setiap kategori ini, dia punya layanan sendiri-sendiri. Contohnya, saya nggak sebutin semua ya. Misalkan contohnya ini yang AWS Storage, ada S3, EBS, EFS, sama Simple Storage Service Glacier ini. Nah ini yang jadi layanannya dari Kategori AWS Storage. Dan seterusnya. tuh Banyak ya. Seperti itu. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Silahkan. Ini regionnya teman-teman. Kalau mau lihat ya. Ini tuh milihnya nanti di sini. Kalau mau lihat. Nah ini ada di mana aja. Di Amerika Utara ada di mana aja ya. Region sama its location bisa dilihat. Terus di... South America, lalu ada di Eropa, region sama location locationnya, lalu di Asia Pasifik. Nah, kayak kita ya, Asia Pasifik nih ada di mana aja. Nah, ini berarti kita di Jakarta itu punya tiga availability zone seperti itu yang dekat sama kita, Singapura ya, tiga juga. Singapura itu 2010, kita 2000, Indonesia 2021. Nah ini sebetulnya kalau terminologi ada lagi. Yang AWS Local Zone, Wavelength, Outpost, seperti itu ya. Ini teman-teman bisa baca lagi sendiri sih. Nah ini buat kita masuk ke ini ya AWS Management Console-nya. Kan kita udah diperkenalkan bahwa konsep, Cloud Computing itu yang kita bayar adalah yang kita pakai. Kalau kita nyalakan layanannya, maka kita jangan lupa untuk nggak kita pakai, kita harus end. Seperti itu ya. Di sini juga kita diajarin. Kita start lab kalau mau pakai. Nanti di akhir kalau teman-teman sudah selesai menggunakan, jangan lupa di end lab. Seperti itu ya. Jadi sekarang kalau karena kita mau pakai layanannya, kita start lab. Nanti kalau misalkan sudah selesai, teman-teman jangan lupa di end lab. Nih sekarang kita lagi uh, punya saya lagi creation belum ready ditunggu sampai ready. Nah teman-teman juga silahkan diklik sampai statusnya nanti tertulis ready. Start labnya diklik nanti kita nunggu sebentar kayak tadi kita nunggu ya sampai tulisannya ready. Nah kalau udah ready teman-teman klik ke yang tab AWS ini tampilannya harusnya seperti ini. Nah, tampilannya harusnya seperti ini. Ini saya berarti pernah ngeklik-ngeklik -nge ya. Berhasil nggak teman-teman? Silahkan ya. Yuk, nomor satu sudah ya tadi uh, nge-launch sandbox hands-on environment dan connect ke AWS management console. Kemudian kita diminta untuk ngeklik menu service yang di sebelah sini teman-teman. Di sini menu servicenya nya diklik, lalu semua service sesuai dengan yang tadi di teori ya teman-teman. Kategori-kategorinya ada disampaikan di sini. Ini, Analitik, data, compute, database, robotik, satelit, dan sebagainya. Nah, hari ini kita coba untuk bernavigasi ke service-service ini, kategori-kategori ini. Di dalam kategori ini itu ada layanan apa aja sih? Seperti yang tadi disampaikan di nah, setiap uh, kategori dia punya layanan-layanan ini. Nah, kita tuh mau lihat itu, teman-teman kayak tadi kita lihat database. Nah ini yang ada di sini. Malah nambah sih sebenarnya teman-teman ya. Lebih lengkap lagi yang di sini layanannya. Sekarang kita ke soal ya teman-teman. Silahkan yang nomor. Yang question satu tuh ya. Under which service category does the IAM service appear? Ada yang mau bantu untuk share screen? Kalau dari contoh. Kalau dari contoh di soal itu, for example, isi itu service appear in compute service kategori. Berarti, kalau kita mau lihat isi itu, itu tuh ada di kategori compute. Nah, ini ada isi itu seperti itu, supaya kita kenal ya, teman-teman. Kalau soal nomor satu, IAM itu servicenya di mana? Di kategori mana? Silahkan, yuk, gantian, teman-teman, silahkan. IAM itu ada di security, identity, and compliance. Betul ya, ada. Ada dokumentasinya juga ya, teman-teman. Kalau mau kenal lebih jauh di sebelah kanan bawah itu ada dokumentasi dokumentasinya. Nah ini dokumentasi IAM pakai bahasa Indonesia yang ini. Dokumentation ya, kalau mau baca ya. Pertanyaan nomor dua, ada yang mau bantu lagi? Pertanyaan nomor dua, mencari Amazon VPC di layanan mana tuh? Layanan itu ada di kategori mana? Ada yang mau bantu teman-teman? Silahkan. Amazon VPC ada di, di and Network and Content Delivery. VPC ya. Hmm. Itu nyambung dengan yang poin C ya. Disuruh ngeklik Amazon VPC-nya. Kemudian kalau mau lihat VPC ini regionnya di, di atas kalian pakai punya alfan ya, yang ini, yang ada tulisan N Virginia, nah ini regionnya, bisa diklik, teman-teman bisa lihat itu regionnya. Lalu yang poin E tuh kita disuruh cari subnet ya teman-teman, dari VPC yang barusan teman-teman bisa klik ini nih subnet, iya, bisa dilihat. Kalau mau lihat details dari subnet ini diklik aja. Keluar birunya, nanti baca detailnya. Nah, ini availability zonenya. Lalu, poin F, teman-teman. Silahkan, ada yang mau coba? Kalau poin F yang nomor 4, kejawab ya. VPC itu eksisnya at the region level. Yang tadi ya. Kalau nomor 5, nah, kita diminta untuk melihat apakah layanan itu kayak isi itu IAM lambda sama route 53 itu apakah bersifat uh, global atau region? Silakan teman-teman boleh buka layanannya. Gantian saya screen teman-teman. Di situ regional ya, sih. Coba di share screen. Di situ itu ada di kategori mana? Kita bareng-bareng lihat. Di situ dari kategori apa Tian tadi? Compute ya? Oh, pakai search ini. Di situ di compute ya. Ya, betul yang itu. Kalau mau lihat regionalnya itu di sini. Di atasnya dia tulisannya n Virginia Berarti dia bersifat regional. Baik, terima kasih, Tien. Kalau yang IAM, IAM, itu di mana, teman-teman? Silahkan. Ada yang mau nyobain lagi? Sudah kelihatan, Cik. Ya, nah kalau yang IIM ini dia global ya, berarti bersifat global Kalau tadi kan isi itu dia tulisannya regionnya, kalau ini global Baik, terima kasih Ki Terus yang berikutnya apa nih? Yang berikutnya itu Lambda uh, Kalau saya Lambda di mana tuh? Coba silahkan Frans Lambda ada di. Lambda ada di regional, ya bersifat, Dan, regional. Ya, ya, bersifat regional. Ya, bersifat regional. tuh Lalu yang terakhir, root lima tiga. Root lima nah, tiga bersifat apa? Jeremy, silahkan. Boleh di share uh. Ini rutu matiga itu ada di tadi nih mana itu di pas ya di, di networking. Network and content delivery ya? ya. Si ini uh, si global, nggak okay. regional. itu bersifat global. Berarti sudah sesuai ya. Jadi teman-teman meskipun di situ sudah ada jawabannya, kita pastiin lagi kita lihat juga kita cobain ya supaya lebih familiar kon, apa bernavigasi dengan konsolnya. Itu yang bisa kita coba. Oke, okay. uh, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak teman-teman?